pertengkaran ya adanya pertengkaran di Hotel Borobudur antara Luhut Bin Sarpanjaitan dengan Surya Paloh pernah hampir adu jotos kawan nah seperti apakah jalan ceritanya simak baik-baik dan jangan kemana-mana dulu sebelum mendengar dan kita diskusikan ini kawan nah di sini ada yang bapak Pandanababan ya Pak Nababan ini adalah politikus senior dari PDIP ya pernah mengungkap sebuah cerita perseteruan antara Pak Luhut dengan Pak Surya Paloh. Nah di sini adu fisik bahkan disebut nyaris dilakukan keduanya kawan. Nah di mana Pak Pandanababan ini bercerita melalui bukunya. Dengan judul Pandana Baban Lahir Sebagai Petarung Ya sebuah biografi, eh, biografi. Kemudian buku keduanya berjudul Dalam Pusaran Kekuasaan Nah di mana di dalam bukunya Pandana Baban tersebut beberapa kali Menyinggung ketidakharmonisan antara Pak Luhut dan Surya Palo Sebentar minum dulu tawad ya Nah diantaranya salah satu konflik antara Pak Luhut dengan Pak Surya Palo Diceritakan oleh Pak Pandana Baban dalam bab informan Jokowi Yang Pandana Baban mengatakan hampir terjadinya perkelahian ya Hampir terjadi perkelahian antara Pak Luhut dengan Pak Surya Palo menjelang Munas Golkar pada tahun 2014 di masa itu Ya, Pak Pandana bilang, ketika Pak Jokowi belum lagi genap dua bulan sebagai presiden pada periode pertamanya, ya, misalnya saya informasikan mengenai konflik yang terjadi antara Pak Luhut dan Pak Surya Paloh, yaitu menjelang Munas Golkar tahun 2014. Nah, Partai Golkar ketika itu memang sedang kisru karena terjadi polarisasi terkait akan diadakannya pemilihan ketua umum yang baru. Nah ini ditulis Pak Panda seperti dikutip oleh detikom di ya pada hari Jumat kemarin. Eh pada hari Jumat 24 Juni 2022. Nah di sini pun Pak Panda Nababang mengaku mendapatkan informasi itu dari seorang kawannya. Ya kata Pak Panda. Menurut kawan saya, Luhut dan Surya bahkan sempat akan berkelahi secara fisik di Hotel Borobudur, kawan. Oh, male. Kemudian Pak Panda juga menyebut bahwa seseorang pengusaha saat itu menjadi saksinya. Sebab pengusaha inilah yang kala itu mempertemukan Pak Luhut dan Pak Surya Palok untuk menjadi penengah. Pandana Baba mengaku sudah ciri cerita, cerita ini langsung kepada pengusaha ini. Nah setelah Pak Pandana Baba mendengar cerita pengusaha itu, Pak Pandana Baba pun menemui Pak Surya Palok. Ya Pak Surya Palok menuturkan bahwa peristiwa itu hanya membuatnya malu. Ya Pandana Baba mengaku saat itu meminta Surya Palo untuk tak malu. Karena perbedaan pendapat merupakan hal wajar. Nah, saudara-saudaraku, pada akhirnya Pak Surya Paloh pun berkenan untuk bercerita. Kemudian, Pandana Bapak mengatakan bahwa Surya Paloh, sebagai orang yang dibesarkan oleh Golkar, kala itu mengaku merasa masih memiliki tanggung jawab saat internal Golkar, -Golkar bermasalah. Hal itulah yang memicu Pak Luhut yang merupakan kader golkar berang ke Pak Surya Palo. Tak ingin hanya mendapat informasi dari setiap pihak, maka Pak Pandana Baban pun menemui Pak Luhut bin Sarpanjaitan. Kala itu kata Pak Pandana Baban bahwa Pak Luhut menyangka Pak Surya Palo mengadu mengenai yang keduanya itu. Pandana Baba pun saat itu langsung tegas membantah. Kepada Pak Pandanababah, Pak Luhut bercerita. Mulanya hanya mengingatkan Surya Palo untuk tidak lagi cawe-cawe dengan urusan internal Golkar. Namun menurut Pak Luhut bahwa Pak Surya Palo kala itu tetap berkeras. Tapi dia keras kepala, Pak. Padahal apapun alasannya, apapun pembenarannya dia nggak ada urusan lagi sama Golkar. Kata Pak Luhut saat itu yang ditulis kembali dan ditulis ulang oleh Pak Pandana Baban. Nah, setelah mendapatkan informasi dari kudung belah pihak, maka Pak Pandana Baban lantas menceritakan kembali perihal konflik antara Pak Luhut dan peserta Pak Luhut ke Pak Jokowi selaku presiden. Pandana Babang mengaku merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan perihal konflik dua orang itu ke Pak Jokowi. Nah sebab baik Palu maupun Pak memang mereka adalah tokoh-tokoh yang nanti akan berhubungan dengan Pak Presiden Jokowi. Jadi bagus juga Presiden Jokowi mengetahui apa yang terjadi atas beberapa kelakuan teman baru dalam perpolitikan tingkat tinggi ini kata-kata Pandanababan dalam bukunya. Nah, pertanyaan masyarakat sekarang kawan adalah apakah sejak kejadian pada tahun 2014 silam apakah itu masih berbekas kepada diri Pak Surya Palu atau Pak Luhut ataukah mereka sudah akur atau bagaimana? Yang jelas sampai sekarang belum kita belum pernah melihat video atau tayangan foto kebersamaan Pak Surya Paloh dan Pak Luhut yang mesra belum ya. Apakah masih ada dendam atau masih ada sakit hati kita belum tahu. Yang jelas ini pernah kejadian kawan dan publik baru tahu saat ini. Maka itulah publik bertanya, apakah kejadian tersebut masih ada sisa-sisanya, imbasnya sampai hari ini. Kita telusuri saja beberapa videonya, kawan. Apakah pernah Pak Surya Paloh dengan Pak Luhut bin Sarpanjaitan duduk bersama, ngobrol bersama dalam suatu pertemuan? Kalau saya sendiri belum pernah melihat, ya kan? Nah, padahal sama-sama di pemerintahan, apalagi sekarang santer informasi sejak... Pak Surya Paloh mendukung Pak Anies Baswedan menjadi capres 2024. Ini lagi santer-santernya ada isu Saiful, menteri, dan tidak siat dan mulai bermunculan bahwa menteri yang dari Demokrat itu di WLF. Ada permintaan begitu. Pertanyaannya, apakah Pak Luhut ikut mendorong Pak Jokowi agar ada WLF untuk mengganti menteri? Dari Partai Rasden I don't know Bagaimana menurut sahabatku selama berdiskusi Bagi videonya kawan